Selamat uh, siang, bray. Selamat beraktivitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, gua mau melakukan proses pemindahan ke bonsai kelapa buah, ya, bray. Nah, sudah bisa kita saksikan. Ada bonsai kelapa dan wadah. Oke, simak terus videonya. ini adalah buat saya tanpa kambingin mau saya uh, lakukan proses pemindahan ya Ray. ini adalah uh, jenis tanpa kambing korek ini sudah sudah berdaun ya ini mau kita lakukan proses pemindahan Okay. <laughs> secara perlahan-lahan oh ya supaya akarnya tidak putus. Right? Thank you. Bukan media tanahnya, dan nah, kita secara sejarah belanga. Kita lakukan sampai ke pemenangan. Lakukan proses ini.